Selamat pagi Teruna, hari ini kalian semua beserta keluarga terkasih selalu Tuhan Yesus pelihara dan berkati. Kita wali pagi indah ini atas kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus lewat renungan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan surga untuk pagi yang indah ini, Bapa. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur. berkati kami saat ini, Bapa, lewat saat teduh kami saat pagi ini. Haleluya puji Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah Yaitu Yesus Kristus Bukan saja dengan air Tapi dengan air dan dengan darah Dan rohlah yang memberi kesaksian Karena roh adalah kebenaran Sebab ada tiga yang memberi kesaksian Di dalam sorga, Bapa, firman dan roh kudus Dan ketiganya adalah satu Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu Kita menerima kesaksian manusia Tetapi kesaksian Allah lebih kuat Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya Renungan pagi ini diberi judul Kesaksian roh kebenaran Adik-adik tahu nggak apa arti kata saksi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dijelaskan, pertama, orang yang melihat atau mengetahui dan mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Penulis Surat Yohanes dalam bacaan ini menjelaskan kesaksian dari Roh kebenaran atau Roh Kudus tentang Yesus Kristus. Menurutnya, ada dua hal yang perlu diketahui oleh semua orang percaya. Pertama, Yesus datang dengan air. Air di sini mengacu pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Pada saat Yesus dibaptis, ada kesaksian Roh yang turun ke atasnya. Yang kedua, Selain dengan air, juga datang dengan darah. Darah di sini mengacu pada peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib di Bukit Tengkorak. Kristus adalah satu-satunya korban yang sempurna untuk dapat menebus manusia dari dosa dan kesalahan. Darahnya yang dicurahkan menjadi jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Dengan demikian, Manusia diberikan kesempatan untuk selalu hidup dalam rasa syukur Karena mendapatkan pengampunan dan hidupnya diperdamaikan dengan Allah Roh kebenaran bersaksi tentang Yesus Kristus Dengan kesaksiannya itu kita semakin diteguhkan dalam iman percaya Kepada Sang Juru Selamat bahwa dia adalah Allah yang pada akhirnya berkuasa Sebagaimana lirik Gita Bakti 78 yang menyatakan, Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup. Oleh sebab itu, mari kita pun bersaksi tentang Kristus yang penuh dengan kasih dan sayang. Bagaimana caranya kita bersaksi? Melalui kata dan perbuatan yang mengikuti ajaran dan kehendaknya. Demikianlah renungan kita di pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ajar kami untuk menjadi saksi-saksimu di tengah dunia ini. Ajar kami untuk selalu bergantung dan berharap hanya pada Tuhan Yesus. Dan ajar kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu yang nyata yang bersaksi akan dunia di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Demikianlah renungan kita di pagi yang indah ini. Ingat selalu untuk jaga kesehatannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.